saya mau nanya Pak Ustadz masalah doa al-fatihah dan surat yasin apa betul sampai pada orang yang meninggal katanya baru 15 hari bapaknya meninggal untuk almarhum Kyai Haji Hasim Asari, Kyai Haji Ahmad Dahlan tokoh-tokoh santri nasional untuk seluruh tokoh-tokoh santri nasional pemimpin-pemimpin Indonesia yang sudah mendahului kita Bung Karno hatta sang proklamator, Panglima Besar Jenderal Sudirman, seluruh almarhum al-Fatihah. Mauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim, wa Malin, amin Kira-kira fatihah -kira yang kita baca tadi sampai apa enggak? Sampailah Mana buktinya Ustaz? Enggak balik lagi kan? Berarti sampai Wah ini Ustaz ngawur ini Tolong Pak Gubernur jangan nunjung ini ke Tanjung Selor Sesat ini Ustaz ini Dalil pertama, bahwa bacaan Quran sampai itu orang meninggal. Kalau lewat di makam jangan lupa baca doa. Assalamualaikum ya alad di ar-minal mu'minin wa inna insyaallah bikum laaikunir ramullallal mustaqdimina wal mustaqirrin. Nasallu 'alana wa lakumul afiyah. Kalau doa saja sampai apalagi bacaan Qur'an. Dalil kedua, Nabi mengambil pelepah korma dia tusuk ke makam kenapa kau tusuk pelepah korma ke makam ya Rasulullah kata Rasul pelepah korma ini bertasbih kalau tasbihnya sampai kata Imam Nawawi kalau tasbih pelepah korma sampai apalagi bacaan Al-Quran dalil ketiga Abdullah anak Umar bin Khattab waktu ninggal pesan nanti bacakan di atas makamku 5 awal ayat Al-Baqarah, 5 ayat awal Al-Baqarah, 3 ayat akhir Al-Baqarah. Sampai waulaikaul muflihun, 5 ayat, lillahi mafis sampai 3 ayat terakhir. Itu sahabat Nabi. Dalam kitab Ar-Ruh, itu menunjukkan bacaan Quran sampai keempat kata Imam Nawawi, wa in khatimul Quran. Yang paling abdol dibacakan Sekhotam Quran 30 juz Kalau tidak sanggup Hatinya Al-Quran Apa hatinya Quran Yasin Kalau tidak sanggup Yasin Quran, gak sanggup Hatinya Quran Yasin, gak sanggup Umul Quran Itulah tadi yang kita baca Quran, gak sanggup Yasin, gak sanggup umul Quran Al-Fatihah, Al-Fatihah pun tak sanggup Mati aja lah Sudah empat dalil saya kemukakan Enggak juga percaya sama saya Saya enggak maksa Bapak ibu yang mengatakan Bacaan Quran tidak sampai Tolong saya minta nama lengkapnya Nanti kalau mati saya kirim Kalau enggak sampai Cepat-cepat kasih kabar kita nggak bisa memaksakan orang lain ini masalah alam way ini masalah alam barzah kita hanya bisa ikut.